Masih terkait dengan warga Pasek, kali ini Kanal Balijani akan menuturkan kisah tentang cikal bakal warga Pasek Kayu Selam dengan merujuk buku yang sama, yakni Babad Pasek Mahagotra Pasek Sanak Satresih yang disusun oleh Jero Gede Ketut Subandi. Empu Semeru dikenal sebagai seorang pandita yang selibat tidak menikah seumur hidup Menariknya, meskipun seorang brahmacari, beliau punya seorang putra Disebutkan itu terjadi berkat kesidian atau kesaktian beliau Nama putra beliau adalah Empu Bendesa Sadriaka alias Empu Kamareka Begini kisahnya, pada suatu hari, Empu Semeru menyeberang dari Jawa ke Bali dengan tujuan menghadap Betara yang Putrajaya dan lain-lainnya Beliau datang sendiri tanpa pengiring Mula-mula beliau tiba di Kuntul Gading atau Kedisan kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Tempur Hyang atau Songan Empu Semeru takjub menyaksikan pemandangan alam Kedisan yang indah dan berudara segar Di sana beliau lalu mandi di air yang bersih dan sejuk Usai mandi pandangan beliau tertumbuk pada tonggak kayu asam berwarna hitam karena bekas terbakar dengan kesidian yang beliau miliki tonggak kayu itu dialihwujudkan menjadi seorang manusia dan manusia baru itu segera mengaturkan sembah kepada empu semeru ia mengucapkan terima kasih kepada empu semeru yang telah menjadikannya manusia setelah itu, ia bertanya siapa gerangan beliau. Empu Semeru menjawab bahwa beliau datang dari Jawa dan merupakan keturunan Batara yang Genijaya yang berstana di gunung Lempuyang Luhur. Manusia baru itu menyatakan bahwa ia merasa sangat berhutang pada Empu Semeru dan tidak mungkin dapat membalas kebaikan beliau. Oleh karena beliau telah menjadikannya manusia, ia lalu minta agar disucikan sekalian diberikan tuntunan dan ajaran sehingga dapat mengikuti jejak beliau. Empu Semeru menolak permintaannya karena ia berasal dari tonggak kayu. Mendengar jawaban itu, ia menangis dan memeluk kaki Empu Semeru. Ia minta agar dikembalikan ke wujud asalnya karena merasa tidak berguna menjadi manusia tanpa ilmu pengetahuan. Mendengar permintaan itu, Gusmeru terdiam. Dalam diamnya, beliau mendengar sabda agar memberikan tuntunan dan ajaran kepada manusia yang baru saja diciptakannya, dan ia diberi izin untuk itu. Empu Semeru tahu bahwa manusia yang berasal dari kayu itu dulunya adalah dewa yang sesat dan menggaib pada kayu. Maka dari itu ia diminta mendekat untuk diberikan pelajaran dan ilmu. Ia segera mendekat dan menyampaikan permohonan maafnya. Empu Semeru berjanji akan memberinya tuntunan dan ilmu serta mengingatkannya agar ia rendah hati, menerimanya dengan sopan santun, karena ilmu itu erat kaitannya dengan sang Hyang Ongkara Ongkaramantra. Dijelaskan pula bahwa anugerah yang beliau berikan akan membuatnya memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Beliau juga berpesan agar ia menjadi pimpinan orang-orang Bali Aga sebab di Bali belum ada bujangga atau pandita. Karena itu, Empu Semeru juga minta agar ia menjadi bujangga atau pandita untuk orang-orang Baliaga. Begitu juga keturunannya sampai tiga turunan. Ia dan anak cucunya kelak diwajibkan untuk menyembah keturunan kakak beliau, Empu Genijaya, termasuk pada saat kematiannya agar keturunan Empu Genijaya yang melakukan pemujaannya. Selain itu Mmpusmeru mengingatkan agar pada waktu melaksanakan upacara kematiannya, tidak menggunakan cerita orang lain, melainkan harus memakai cerita dari kahyangan, sebab ia bukan manusia biasa. Ia menyatakan bersedia mematuhi semua pesan Umpussmeru. Setelah ia didwijati dan menjalankan Dharma seorang Brahmana, ia diberi gelar Empu Bendesa Driyaka, sebab ia berasal dari tonggak kayu. Empu Driyaka merasa sangat bahagia. Selanjutnya, Empu Semeru memberi amanat kepada orang-orang Baliaga, bahwa apabila mereka meninggal, mayatnya boleh dibakar, kemudian abunya ditanam, dan yang melakukan pemujaannya adalah Empu Driyaka. Dalam menyelenggarakan upacara menuntun, orang-orang baliaga tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut. Apabila melebihi dari upacara tersebut, mereka akan dikutuk oleh bertara yang kasun kidul serta terhalang jalan arwahnya, sehingga tidak mendapatkan jalan yang benar. Pun pada saat kematiannya, mayatnya harus dikubur, selanjutnya diteruskan dengan upacara ngirim, serta membuat gambar menyerupai manusia di atas kuburannya. Itu disebut bia tanem, setelah itu barulah mengadakan upacara meteres atau menuntun. Itulah kewenangan orang-orang Baliaga, disebutkan pula bahwa yang menjadi bujangga adalah empu reaka dengan sebutan jeruk gede. Empu Semeru lantas berbisik di telinga Empu Driyaka, mengucapkan sang yang Ong Karamantra. Dan sejak saat itu, Empu Driyaka diganti gelarnya menjadi Empu Kamareka. Setelah itu, Empu Semeru meninggalkan Empu Kamareka untuk menghadap yang Putrajaya di Besaki dan yang Gedejaya di Gunung Lempuyang sebelum akhirnya kembali ke Jawa. Empu mereka yang berperahyangan di Tempur yang senantiasa mengikuti petunjuk dan ajaran Empu Semeru. Beliau sama sekali tidak berani menyimpang dari petunjuk dan ajaran tersebut. Di Tempur yang terdapat gundukan-gundukan tanah yang oleh penduduk setempat diberi nama Gua Song. Di sana beliau lalu membangun pertapaan, melakukan yoga semadi, berpuasa tanpa makan dan minum. Sementara itu Pusmeru Semeru yang kembali ke Bali untuk menetap datang ke Songan menemui Mpu mereka dan istrinya. Pada waktu itu ada lagi amanat yang disampaikan oleh beliau agar memegang baik-baik Sang Yang Hong Karamantra Diatmika. Apabila ada keturunannya kelak agar diberitahu tentang tugas dan kewajibannya. begitu pula supaya orang-orang Bali Aga diberitahu bahwa sekarang beliau sebagai kesatria dan Brahmana. Tetapi hanya sampai tiga keturunan dan selanjutnya surut menjadi rakyat biasa. Sesudah lewat dari tiga keturunan mereka disebut sebagai pasak kayu selam. Namun bila memiliki kemampuan mereka boleh menjadi bujangga atau pandita. Demikian mengenai cikal bakal warga Pasar Kayu Selam. Semoga ada manfaatnya.